maka kalian akan ya ketemu bonus bosa, jadi kalian enggak perlu lagi bayar hutang di aplikasi-aplikasi mereka. Aplikasinya apa aja sih, Bang? Dan kalian bisa menyimak ya satu persatu yang tidak boleh dilakukan oleh aplikasi pinjol yang apabila memang dilakukan kepada kalian. Mereka melakukan hal ini kepada kalian karena kalian memang belum mampu melakukan pembayaran. Maka fix, enggak usah dibayar lagi. Lah utang kan memang harus dibayar bang. Iya benar sekali. Kalau tentang itu gua juga sependapat dan setuju. Nah sekarang mereka sudah melanggar beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah dilarang oleh pemerintah. Dan ternyata mereka ini adalah deretan aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Yang tidak memberikan kontribusi apapun kepada pemerintah. Yang mereka hanya memanfaatkan kesusahan kalian saja. Dan mereka memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat hari ini tentang bagaimana cara membedakan aplikasi pinjol legal dan yang ilegal Jadi fix ya Yang pertama apabila hal ini terjadi kepada kalian maka hutang pinjol kalian tidak usah dibayar lagi Yang pertama apabila mereka melakukan teror, intimidasi, dan penyebaran data Hari ini masih banyak teman-teman kita yang sedang kepanikan. Panik banget ya, sedang sibuk banget buat mencari dana talangan ke sana dan kemari, mencari utang ke sana dan ke sini untuk membayarkan biaya perpanjangan di aplikasi-aplikasi pinjol yang mungkin legal ataupun mungkin yang ilegal. Untuk yang ilegal, yang tenornya cuma tujuh hari, ya, yang mungkin hari ini sudah banyak digunakan dengan masyarakat kita. Dan hari ini jaminannya apa bang? Harga diri, ya, beserta dengan data-data pribadi kita kepada mereka. Mereka itu sudah mengambil dan kalian mengizinkan mereka untuk mengotorisasi kontak, file, foto, video, dokumen, dan lain sebagainya. Bahkan hari ini banyak aplikasi pinjol itu yang bisa mengetahui. Kalian terakhir berhubungan dengan siapa Yang tertera di dalam kontak handphone kalian Bahkan mereka bisa membuat grup whatsapp yang ada di handphone kalian Nah apabila hal ini terjadi Apabila kalian hari ini sedang mendapati teror Sedang dibuatin grup whatsapp Sudah disebar data Maka fix gak usah dibayar lagi Itu udah perintah dari Pak Menko Polhukam RI Pak Mahfud MD sudah memberitahukan kepada seluruh masyarakat di Indonesia agar untuk tidak lagi membayar hutang di aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Nah, untuk kalian yang mungkin sedang mendapati ancaman seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Kalian hanya wajib untuk tetap tenang saja. Tidak perlu panik, tidak perlu takut, dan tidak perlu merasa malu. Kenapa? Karena memang ketika hal ini nanti terjadi kepada kalian, maka fix utang kalian akan langsung auto lunas. Tidak usah dibayar lagi. ya. Karena mereka ini tidak memberikan kontribusi apapun kepada pemerintah, mereka tidak membayar pajak, mereka tidak taat, tidak tunduk, dan tidak patuh pada semua peraturan pemerintah melalui dari OJK. Nah, untuk kalian yang masih penasaran, yang mungkin masih kepo pengen tahu apa aja sih bang, Aplikasi-aplikasi pinjol yang memang sudah legal OJK. Yang memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Kalian bisa langsung cek di video-video yang sebelumnya. Kita sudah sebutkan dan jelaskan. 102 aplikasi pinjol yang masih berstatus legal OJK. Selain dari situ, Fix. Itu adalah aplikasi pinjol ilegal yang tidak perlu kalian bayar. Nah, bagaimana kalau seandainya ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran? Dan ternyata aplikasi pinjol ilegal itu melakukan penyebaran data. Mereka mengedit-edit foto kita. Mereka mengirimkan foto berselfie kita ya, ketika melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi mereka. Dan mereka menuliskan dan memberikan caption yang cukup kurang ajar. Katanya kita ini maling, teroris ya. Pencurian uang perusahaan banyak banget yang sudah mereka tuliskan di situ. Jika hal itu kembali terjadi kepada kalian, maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal. Ya, tidak perlu dibayar lagi, dan apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, konfirmasi. Ya, beritahukan kepada seluruh kontak yang mendapatkan data-data pribadi kalian, bahwasannya itu dari aplikasi pinjol ilegal. Ya, yang hari ini sedang diberantas habis-habisan. Oleh pemerintah Indonesia tidak perlu panik yang mengalami masalah seperti ini bukan kalian saja Ada ribuan orang yang sudah mengalami masalah seperti ini Dan Alhamdulillah mereka sudah bisa bangkit kembali dan memperbaiki finansial perekonomian keluarga mereka Ya, Jadi kalau seandainya mereka ya menelpon dan mengganggu kontak-kontak yang ada di handphone kalian apa yang harus dilakukan Bang? Ini semua orang-orang yang ada di kontak saya sedang merasa terganggu. Karena diteleponin melulu ya setiap hari oleh aplikasi pinjol ilegal. Jelaskan kepada mereka untuk tidak merespon. Tidak usah diangkat dan tidak usah dilayani. Ya, Aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu mengharap kontak-kontak yang ada di handphone kalian itu untuk memberitahukan kepada kalian ya supaya kalian panik supaya kalian membayar hutang kepada mereka sementara cara mereka ini sudah salah dan melanggar semua ketentuan hukum yang berlaku jadi apabila hal ini terjadi jelaskan saja kepada kontak darurat atau mungkin semua kontak yang ada di handphone kalian untuk tidak usah ditanggapin lagi dan jelaskan juga bahwasannya itu adalah aplikasi pinjol ilegal Oke okay, ya baik jadi udah cukup jelas ya apabila memang kalian sedang panik hari ini cobalah untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Ya apabila memang kalian sudah dilakukan penyebaran data maka tidak usah dibayar lagi Dan yang mengalami masalah seperti ini bukan hanya kalian saja Sudah banyak dari tahun 2019 sampai dengan sekarang tahun 2022 itu ada ribuan orang Bahkan mungkin puluhan ribuan orang ya Yang hari ini sudah disebar data sama aplikasi pinjol ilegal Dan ingat ya lebih baik malu sebentar Ketimbang harus terus-terusan menjadi budak dari aplikasi pinjol ilegal ini Ya, lebih baik mereka menyebarkan data kalian Lebih baik mereka itu mempermalukan kalian Loh bang nanti nama baik aku yang sudah aku buat puluhan tahun ini akan hancur lebur seperti bubur Tidak masalah ya hari ini kita tidak hidup dari penilaian orang lain yang terpenting bagaimana caranya kita bisa mengupgrade diri kita untuk menjadi yang lebih baik lagi bagaimana caranya kita bisa menambah penghasilan lagi ya untuk kalian yang sedang mengalami masalah seperti ini ayolah jangan terlalu lama berdiam diri ya mengurung diri di dalam kamar sendiri ayolah bangkit dan carilah peluang apa hari ini yang mungkin bisa menambah penghasilan kalian oke jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua tetap semangat salam sehat selalu dan jaga diri kalian oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh